ni cita-cita orang yang nok kepada dunia sehingga berasa bahawa korun lah pada ketika tu orang yang paling tinggi dan mulia dia tak ada, -ada gambar katanya nok kekayaan eh, dunia supaya korun sebab orang ada ilmu ni Alhamdulillah setiap masa setiap ketika dia cahit cahit pon dia tak guna arom. Dia tak guna kefaham rusak Orang berilmu Dia tawaduk, Dia amah dengan sungguh-sungguh Gapa yang Allah Ta'ala suruh Dan dia jauhi segala yang dilahir Itu orang yang bertakwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون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 Ayat di 80-82 Suratul Qasas Kita duduk tengah-tengah uh, Bicara hubungi dengan Kesah Korun Yang kaya raya Tapi takabur, bakir uh, Buat kerusak ke Di atas muka bombing Dan uh, ayat belum pada ni Allah Ta'ala cerita Ketika Korun keluar Di hadapi orang agama Dengan perhiasan. Pakai yang dia tunjuk kepada orang ramai ni. Sehingga orang yang jelira. Berasa heri dengan korun ni. Tersebut-sebut. Eh, kalau dia kita jadi supaya korun. Alangkah baiknya di dunia ni. Kita boleh senir supaya dia. Ni cita-cita orang yang nok kepada dunia. Sehingga berasa bahwa korun lah. Pada ketika itu, orang yang paling tinggi dan mulia di atas muka dunia. Dengan harta benda dan kekayaan yang ada pada dia. Allah pun ya, ayat yang kelapai puluh. Orang yang diberi ilmu pengetahuan. Iaitunya, وَقَالَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ Dan berkata pula orang-orang yang diberi ilmu di antara mereka. Ilmu di sini iaitu ilmu akidah, ilmu tauhid ataupun ilmu ugamu Yang Allah Ta'ala puji mereka itu bahawa Mereka lah orang yang berakar, fikir, waras Yang nampaknya dunia hakikat yang sebenar Dia tak ada-ada gambar katanya Nuk kekaya eh, dunia supaya korun Sebab orang ada ilmu ni Alhamdulillah setiap masa setiap ketika dia chaihid, chaih pon. Dia tak guna arom. Dia tak guna kurang rusak. Okey berilmu dia tawaddu. Dia amal dengan sungguh-sungguh apa yang Allah Taala suruh dan dia jauhi segala yang dilarang. Tu orang yang bertakwa. Allah beraya. Okey-okey yang berilmu nasihat kepada orang ha tomok haloba nak kepada supaya dengan uh, korun qarun. Ya, apa? Wailakum. Wailakum ni supaya maki lah ataupun tak baik. Kamu ha gitulah. Janganlah kamu berkata demikian. Pahla dari Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Bukai duduk di korun. Nak seni di dunia, Bukai duduk di harta benda yuk, tamnen, ciu siang. Bukai. Walaupun benda tu kalau dia kita guna kena, dia akan molek. Tapi dia guna tak kena, akan jadi rusak, guna lah. Dari hidup setiap orang manusia. dan tidak akan dapat menerima pahala yang demikian itu melainkan orang-orang yang sabar. Orang yang beramal, beriman dan beramal soleh serta dengan sabar insya-Allah akan boleh kesenangan yang kekal abadi walaupun nampak zahir dia dia miskin fakir tapi di sisi Allah semua tiap-tiap orang yang ada ilmu dan adanya ketakwaan hati yang cuci bersih Ya nak no, Pahlaw Ya tak ada-ada nak no, Kepada harta kekayaan Yang tomuk haloboh sangat Nota kaki Satu, tiga Tiga, dua Ya Anis, Yang sabar dalam mengerjakan Perintah-perintah Allah Dan menjauhi larangannya Tak sewi long pradin Ya lagi Nak jadi betul sungguh Berimeh dan beramal Soleh tu Iaitunya Macam tu lah Ya duduk dia dalam Klum takwa kepada Allah. Dalam ini Ibn Kathir ada cerita selek satu hadith. Allah subhanahu wa taala firman, ni hadith Qudsi, kan ya? Yaqool Allah taala, 'Aadatul Ibadiyal Salihina, Mala Ainun Raat'. Hadith ni selalu kita dengar Tuhe katanya, aku sediakan kepada hamba-hambaku yang soleh. Beno yang tidak pernah dilihat oleh mata iaitu apa tu surga aku sedia surga kepada hamba-hambaku yang soleh benar hak tak biasa tengok di mata wala uzunun samiat dan tidak biasa dengar di telinga maknanya benar hak kita dengar di dunia benar hak kita tengok di dunia ni bukan dia surga seorang lagi wala khatara ala qalbi bashar dan benar yang tak biasa telitah di hati manusia telitah di hati pun tak biasa maknanya tak suka dengan benar yang duduk di dalam syurga Nabi pun raya katanya nak yinyan yang tu hai raya tiga kaya saat ini mau baca dah baca apa tu? baca ayat kaya “Fala تَعْلَمُ kita baca semua so, ayat ini dalam surah as sajdah Gak tu? Maksud dia, seorang ataupun ruh ataupun diri seseorang manusia tu tidak tahu apa yang tersembunyi Yang sedapnya mata mana Ketika berada di dalam syurga sikit lagi Sebagai apa tu? Balasnya Apa yang mereka itu kerjakan masa duduk di dunia Sebab tu kita duduk di dunia ni Letih, torok, penat, leloh Sikit sebanyak Jangan hidup kira sangat Tak sanggup. Letih sikit-sikit dalam amal ibadat, dalam kerja, dalam waktu, buat ni untuk kebaikan ke diri kita dan umat Jangan hidup ngepek Seolah-olah katanya kita tak ada muluk, Tak ada muluk kita Hak-khasisah yang letih tak urut Kau duduk rabai, rayak, goto, rayak ke ni Tak, tak, tak, tak Kita mengadu kepada Allah Mengadu di dalam doa kita Dalam sujud kita Panya tuha rayak di dalam kera'ah Wa minal laili fasjud lahu وَسَدْبِحُ لَيْلَمْ طَوِيلًا wayak kepada Nabi Hei Nabi di waktu malah hendaklah kamu bertasbih ataupun musujuklah lepas tu puji Allah Ta'ala wayak munarabai nak wayak gapo ke wayak kepada Allah jangan dia wayak sangat kepada manusia kita pun lah kalau kita nak nak jadi cuci bersih sungguh amalah kita dan kita harap balas syurga sikit lagi Jangan banyak sangat mulut. Mulut kita ni, jadi, boba padah sudah. Boba padah dengan manusia. Sebab tu, orang Melayu-Melayu kita, kalau dia orang tanya, buat orang ni, buat juga huduh udah Huduh-huduh tu maksud ke apa tu? Janganlah orang tu, dia tak sikit-sikit banyak. Pasal orang ni, pasal juga huduh-huduh. Huduh-huduh nah, tu. tu artinya, mungkin huduh tak molek tu tak? Tapi, nak no ayak katanya, buat yoga patu tak seduk bari tak seduk royak tak seduk royak banyak sekoda-sekoda alhamdulillah kalau demo boleh demo lebih banyak pada kita pun alhamdulillah demo boleh banyak ha tu tapi balik kita janganlah sokmo sikit-sikitlah ya, sekoda-sekoda kita buat walaupun banyak sekali pun kita buat kita tak seduk bari tak seduk royak banyak kepada orang inilah orang berjuru orang baik patu so lagi dalam ayat ada wala yuqaha illa sabirun Benar pasal ini ni tidak akan tepuh tidak akan apa ni di, di, di, disentuhi. Tidak ada orang yang mesti menjejer sing law ni kecuali sabirun kecuali orang sabar. Kita kena ingatlah. Ha jadi kaedah tetap di dalam cara hidup kita iaitu sabar jadi banyak lepas tu buat gapo-gapo kerana Allah. Sebab Apabila orang sabar dia buat, Allah Ta'ala akan balah kepada dia kebaiknya ke yang sangat banyak di dunia, apatah lagi di akhirat. Balah kebaiknya. Ke. Klik kepada ayat semula. Ayat apa tu Orang-orang yang berilmu, nasihat kepada orang-orang di zaman itu. Yang nuk kepada supongan, tomuk, kanuk, nak jadi supongan korun. Alhamdulillah. Dan tidak akan dapat menerima pahala yang demikian itu, melainkan orang-orang yang sabar. Allah Ta'ala pun tunjuk. Lepas pada ni. Iaitu, Ha Korun. Buat kau angkuh, takabu, angin. Nak tunjuk katanya dia lebih. Korun tak mengaku jadi tuher. Dia orang di zaman tulur, eh, zaman Nabi Musa ni, tiga orang yang peti-peti. Fir'aun, Haman, Korun Tiga ni Kalau ada lebih pada tu Maknanya segepih-segepih lah -segepih Kapoh-kapoh lah Seperti apa? Samiri Yang tu herayak Ada juga di zaman Nabi Musa Iaitunya Samiri Yang duk tipu Bani Israel Sapa is, kau Semuh anak, anak apa? Anak lembu Yang dibuat daripada mah. Hak tu hak kesan Segepih-segepih lah Tapi hak besar Hak gedah-gedah Tiga Pada ayak sana Akhir sekali Buat tu Takabuhnya korun, tuhai katanya, fa khasafna bihi wa bidarihi al-arb. Lalu kami timbuskan dia bersama-sama dengan rumahnya di Dalai Tanah. Timbus ni maknanya ke apa? Ditele oleh bombing. Bombing buka apa itu? Korun dan harta benda dia, dia sendiri pun ditele sikit, sikit, sikit, sikit. Cuba kita gambar supaya ngaulah makanya upai dia tu kalau dia makan lemur saya kau ataupun misal katanya makan ore okay, kau makan air kau makan gapa ikutlah ular dia ya, tak makan sekaligus tapi dia ya, makan sikit, sikit sikit sikit masuk duduk dalam perut dia sehingga kita sendiri mikir eh, mulut ular tu besar mana siapa kau kambing saya boleh dia telah tapi dia ya, telah sikit sikit, sikit sikit begitulah juga bombing yang Allah tak nak buka wujud dia jadi mengekuh pada waktu tu Korun, harta, benda dia, umuh dia, ditelai, telai, telai. Lepas tu, dicerita di, di, di dalam hadis dan dalam tafsir katanya, sampai hari kiamat, duduk telai lagi, sikit, sikit, sikit. Loni pun lagu tu lah juga. Bombing duduk telai korun. Dah berapa ribu tahun lah, zaman Nabi Musa, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Masya Allah, kan ni, Benar kalau kita tak tahu Ajaib yang ada di muka bombing Mana katik Gotuh berlaku, gotuh ni berlaku Masya Allah Supaya dengan Fir'aun Fir'aun Allah Ta'ala kekalkan tubuh badai dia Sampakai hari ni Orang lah ni boleh tengok Nak rayak katanya Ni lah orang di zaman Tak tahu apa ribu tahun dulu Masih lagi dok molek tubuh badai dia Yang mengaku katanya Dia jadi tuher dulu Takkaboh Lepas buat kerusok ke Masya Allah Banyak yang buat kerusok di atas muka dunia Faaktharu hal fasad Yang Allah Ta'ala raya katanya Mereka itu banyak yang buat kerusok ke di atas muka bumi Sebab apa tu? Sebab Fir'aun Yang duk suruh Dia memaksa orang-orang dia dan semua tu pakak taat belaka taat boleh jadi taat dengan hati sungguh ataupun taat dengan sebab takut ani ah, dah ni orang yang diakr kepada Allah tak ada molek seorang habuk tekah ban play hidup dia supalah juga orang-orang orang di zamir sekarang ni hak saya tambah dah sebab ambil daripada ayat ni kita royak katanya tak kira orang Islam ke ka orang kafir dia jadi antapan ha atas muka dunia jadi orang kedebel jadi orang wongkan pasin benda-benda maksiat dia dok krum belako samo ada yang setik orang tino arak bon gotu goning gotu goning jala belako akhir sekali semua punoh dia sendiri pemati tak molek harta benda dia dirapah ci siang dia, dia orang sebut pun tak molek belako Tak ada orang puji dia. Bahkan kita kena ingat. Ini saya tinta dia. Boleh jadi tak sudah. Ayat yang ke-81. Satu kali, Nabi SAW jale dengan sahabat Saya biasa raya hadis ni. Jale dengan sahabat Nabi tengok orang ada usung mayak pergi ke kubur. Nabi tunjuk kepada mayak tu. Nabi katanya, Mustarihun wa mustarahun minhu dia ni boleh berhak dan benda lain boleh berhak daripada dia Sahabat Nabi tak pahay padahal pahay dah tu berhak dan boleh berhak tapi kawamai nak kegapur tak tahu lalu tu sahabat nak tanya Nabi Nabi apapun Nabi tunjuk ke mayat katanya berhak dan benda lain boleh berhak daripada dia Nabi kaya Allah Abdul Mumin Yastarihu min nasabid dunia wa adhaha ila rahmatillah hamba yang berimeh yang soleh, yang berjuru, yang baik yang buat jasa baik kepada orang ramai, yastarihu. dia boleh berhak min nasabid dunia wa adhaha dia boleh berhak daripada kepenakta, keletiha dunia ataupun benar-benar yang -benar, kena duk pacar banyak masa dia duk hidup tapi apabila dia mati, dia boleh berhak daripada kepenaktir dunia ilah rahmatillah pergi kepada kubur rahmat Allah ta'ala sebab tu kita orang mukmin tiap-tiap orang ni kita kena jadi yakin katanya kita mati tu bukan nak pergi penak leluh dalam kubur dah tapi kita nak pergi berehak dalam kubur sebab apa tu kita letih mari lama dah orang mengajar dia mengajar orang mengaji dia mengaji orang duk dakwah orang duk seru orang duk wak jasa duk khidmat kepada masyarakat buat gotu, buat gani, gitu, buat gatu banyak letih tak luk bila duk dalam kubur, berehat tapi wala'abdul fajir wala'abdul fajir iaitu ni orang jahat, orang kagut orang kafir, orang munafik orang banyak maksiat dan orang banyak buat angkara benar-benar tak molek di atas muka dunia duk dalam tangan dia belakang, benda-benda tak molek. tu dia panggil al'abdul fajir dia apa tu? Nabi kaya yastarihu minhul ibadu wal biladu wasyajaru wad dawab. Orang agama boleh berehat dah daripada orang ni. Mana dia apa? Tak ada kena dok perumhara, nak kamchat agumano ni orang ni. Tak ada kena kecek banyak orang lah. Matilah dia. Wal bilad. Wal bilad di sini artinya butir pasir tu. Buti butir butih pasir Batu-batu Boleh berhenti daripada laknat orang jahat Wasyajaru Pokok-pokok kayu Boleh berhenti daripada laknat orang jahat orang kayu Wadawab Dan menateh-menateh Sama ada menateh kaki pak Ataupun menateh kaki pak puluh Ikutlah Gapak-gapak Hak jadi menateh Pakak senyak belakang Apabila orang jahat Sore mati Oh cayur ni tak ada kena do laknat orang-orang okay, okay, yang karuk yang duk buat di atas muka dunia tak baik nilah kita semua dan saya seru katanya jangan duk tang Supaya dengan kita nok Supaya ngan Qarun jangan duk tok katanya dunia dunia dunia ha tu bahasa beceh bahasa nak ceh panjang kita duk berdoa waktu ime duk berdoa wala taj'alil ja dunia akbar hammina jangan orang tu Wahai Allah, jangan janganlah kamu jadikan Dunia ni Tempat yang kami duduk Nuk, pomo, halobo Jangan jadi macam tu, ya Allah Jangan jadi dunia ni Sekadar-sekadar, kalau memberi kepada kami ni kaya Alhamdulillah, boleh guna kaya Kuk jala molek Kalau memberi kepada kami sederhana Tak kaya sangat, tak miskin sangat Alhamdulillah Boleh guna umur dan hidup Kuk jala molek Halilah yang kita duduk nuk InsyaAllah, nah kita sambung semula kisah Qarun yang ditela oleh bombing <coughs> ba lepas pada tu pak orang hok dok tomok haloba bila tengik, kita pergi tengok pak muncul Tuhan tak buat aku supang Qarun ha tulah nah insya Allah kita sambung lepas pada ni wallahu a'lam wa sallallahu ala wa ala wa wa warahmatullahi wabarakatuh